Hai hai hai, gimana-gimana? Masih setia dengan kejombloan kalian? <laughs> Daripada mikirin hal yang gak jelas, mending lihat film bareng Mimin yuk. Nah kali ini Mimin akan menceritakan sebuah alur film bergenre fantasy yang berjudul Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai Tim Burton dan dimintangi oleh Eva Green dan aktor terkenal lainnya. Film ini mengisahkan ketika seorang remaja menemukan petunjuk tentang misteri yang membawanya ke sebuah rumah yang berisikan beberapa manusia berkemampuan khusus alias mutan. Tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke filmnya. Let's go! Film ini diawali dengan seorang remaja yang bernama Jack Portman yang sedang bekerja sebagai pelayan di Alfamart Komplek dekat rumahnya. Kemudian ia dipanggil oleh atasannya yang bernama Sally yang minta untuk segera pulang menemui kakeknya. Karena tidak ada gojek di sana, Sally pun mengantarkan Jack pulang. Di tengah perjalanan kakek Jack bernama Abe yang menelpon dengan keadaan ketakutan dan parnoan, ia mengaku sudah diawasi oleh orang asing yang ternyata kakek Jack menderita demensia yaitu di mana jika harus meninggalkan pekerjaannya ketika demensia itu kambuh. It deal? Saat mereka sampai di area rumah, Jack dan Shelly melihat seorang pria dengan mata putih berdiri di tengah jalan. Jack segera masuk rumah, tetapi ia tidak menemukan Abe dan hanya melihat barang-barang yang sudah berantakan. Ia lalu pergi ke pagar pembatas hutan belakang rumah, di mana ia menemukan senter kakeknya dengan darah di atasnya. Ketika masuk ke hutan, ia menemukan Abe terbaring di tanah dengan kedua mata menghilang, dan saat itu juga Abe sadar dan mengatakan tentang sesuatu kepada Jack yang sangat mengerikan. The bird will explain everything. Setelah kakeknya meninggal, Jack melihat makhluk tinggi besar berjalan menuju ke arahnya. Untung aja, Shelly segera muncul dengan pistolnya dan Jack mengatakan padanya untuk menembaki makhluk di belakangnya. Namun Shelly tidak melihat apa-apa di sana. Setelah kematian kakeknya yang sangat aneh, Jack mengunjungi seorang psikolog bernama Dr. Golland untuk berbicara tentang bagaimana perasaannya sejak Abe meninggal. Jake berkata bahwa itu bukan kecelakaan biasa, melainkan pembunuhan makhluk gaib. Tentu saja Golan tidak percaya karena tim medis menyatakan bahwa Abe mengalami serangan jantung. Tapi Jake menjelaskan bahwa polisi menemukan bekas gigitan anjing di alat vital dan lebih anehnya lagi polisi malah menutup kasus kematian kakeknya itu. Film berlanjut dengan kilas balik ketika Jake masih kecil, dengan kakeknya yang menceritakan kisah-kisah fantastis tentang menghadapi monster dan keanehan lainnya. Dia juga memberitahu tentang sebuah rumah di Wales yang pernah ia kunjungi, di mana rumah itu terdapat anak-anak istimewa yang dikelola oleh Miss Peregrine. Anak-anak itu memiliki kemampuan aneh yang disebut peculiar, seperti Bronwyn dan Victor, yang memiliki kekuatan seperti 10 orang dewasa. Hugh memiliki lebah yang hidup di dalamnya, dan Emma bisa mengapung ke udara yang mana tubuhnya sangat ringan sehingga harus pakai sepatu logam khusus agar tidak terbang saat terkena angin. Cerita itu terus diceritakannya setiap hari, sampai membuat Jack terobsesi dengan cerita tersebut dan membawanya ke sekolahan. Hal itu tentu saja membuat teman-teman kelasnya menyebut Jack orang aneh karena mereka tidak percaya dengan cerita dari kakek Jack. Scene berpindah ke masa sekarang di mana ayah Jack, yaitu Franklin, datang ke rumah Abe untuk menjemput Jack pindah ke rumah bibinya. Setibanya di rumah bibinya, Jack disambut banyak saudaranya karena ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Jack. Bibinya yang bernama Bibi memberinya sebuah buku milik kakeknya yang berisikan kartu pos dari Nona Peregrine yang menyebutnya untuk kembali ke rumah, di mana rumah itu berada di sebuah pulau bernama Cairnholm yang berada di Wales. Dengan adanya surat dari Nona Peregrine, Jack mengajak ayah dan bibinya ke Dr. Golan untuk membicarakan bahwa cerita tentang kematian kakeknya benar-benar nyata. Dan mungkin Nona Peregrine bisa membantunya untuk menemukan siapa yang membunuh kakeknya. Namun bukannya percaya, Franklin dan bibinya malah menyepelekan surat itu. Tetapi Dr. Golan setuju dengan Jack menyarankan pergi ke pulau dan mengunjungi Miss Peregrine keesokan like harinya Jack dan ayahnya pergi ke Pulau Carnholm di Wales. Setelah sampai di pulau, Jack dan Franklin menginap di sebuah bartua yang juga memiliki kamar. Di sana Jack melihat papan berita kapal pesiar tenggelam pada tahun 1915 dan menghilangkan 894 penumpang. Keduanya kemudian disambut manajer bank. Yang merawat pria tua berkacamata bernama Ogi yang duduk di kursi roda. Oh, hey. Setelah mendapatkan kamar, kemudian membayar dua anak laki-laki lokal untuk membimbing Jack ke lokasi pulau yang ingin dia lihat, yaitu rumah Peregrine. Green. Or down here. Mhm. Mm yeah. right Ketika sampai di sana, dia melihat bahwa rumahnya telah hancur lebur. Dia pun kembali ke bar dengan perasaan kecewa, dan mendapatkan berita bahwa rumah itu dibom oleh pesawat Jerman pada tanggal 3 September 1943. Semua orang percaya bahwa Nana Peregrine dan anak-anaknya mati dalam insiden pengeboman tersebut. Di hari selanjutnya, Jack kembali ke rumah Peregrine untuk mengecek bagian dalamnya. Di sana ia menemukan foto anak-anak istimewa yang diasuh oleh Nona Green serta jam kotak mati yang menunjukkan jam 9 malam. Di saat itu juga Jack melihat gadis aneh yang memanggil nama Abe. Ape? Jack yang ketakutan mencoba melarikan diri, namun sayang ia tersandung menghantam bata yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat terbangun, Jack menemukan dirinya digendong oleh seorang gadis kecil bernama Brownwin yang memiliki kekuatan 10 orang dewasa. Kemudian ia juga bertemu dengan anak-anak yang diceritakan Abe kepadanya, seperti Emma, seorang gadis yang bisa memanipulasi udara, Olive, seorang gadis dengan kemampuan pirokinetik, Millard, anak laki-laki yang tidak terlihat, dan dua bocah kembar bertopeng boxing. Anak-anak itu membimbing Jack masuk ke dalam goa, tetapi dia ketakutan dan melarikan diri dari goa. Setibanya di bar, ia melihat ruangan bar dipenuhi para pelanggan pada era Perang Dunia Kedua. Manager bar dan para pelanggan lalu mengancam Jack dan mencurigai Jack sebagai mata-mata Amerika.